Halo sahabat zodiak 48 kembali lagi bersama saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang ramalan Gemini di bulan November tahun 2020. Namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus untuk kamu yang punya pertanyaan seputar zodiak.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 hitung persingkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Gemini di bulan November tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Gemini di bulan November tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Gemini di bulan November tahun 2020 selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan November tahun 2020 jika kartu Kategori sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh seorang Gemini di bulan November tahun 2020. Pertama kategori support energi kesehatan. Selanjutnya support energi di dalam kategori keuangan. Selanjutnya support energi di dalam kategori karir dan pekerjaan. Selanjutnya support energi di dalam kategori hubungan asmara seorang Gemini di bulan November tahun 2020. Jika support energi sudah kita dapatkan.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 Memulai, ingin memulai, mengontrol kembali, mengevaluasi kembali, melihat kembali, dan meniti kembali serta memperbaikinya ataupun memperbaiki kembali. Jadi, di sini untuk kesehatan seorang Gemini di bulan November tahun 2020 menggambarkan seorang Gemini akan memulai meniti kesehatan, memperbaiki kesehatan, dan mengontrol pola istirahat, pola makan, dan pola kerja seorang Gemini di bulan November tahun 2020 dan di sini bisa juga dikategorikan ataupun digambarkan seorang gemini akan lebih fokus di dalam kategori kesehatan di bulan November yang dimana mana di sini berdampak positif kepada kesehatannya dan kesehatannya akan semakin meningkat di bulan November tahun 2020 atas usaha yang dilakukan oleh seorang gemini sendiri di bulan November tahun 2020 dan di sini juga tidak luput dari seorang pasangan yang mengambil suatu kesempatan untuk memperhatikan seorang gemini di bulan November di dalam kategori kesehatan dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle Secara umumnya, Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini bisa dikatakan pasangan Gemini sendiri dan di sini menggambarkan seorang Gemini akan mulai mengontrol kesehatannya dan memperbaiki kesehatannya di bulan November di mana seorang pasangan mengambil bagian yang memberikan perhatian dan mengingatkan seorang Gemini di dalam kategori kesehatan sehingga kesehatan seorang Gemini akan semakin meningkat di bulan November Tahun 2020 dan untuk kartu kesimpulannya adalah the world. secara umum the world itu diartikan dunia ataupun diartikan kesempatan kedua memberikan kesempatan kedua mendapatkan kesempatan kedua dan di sini mencoba kembali jadi jika kartu the world kita temukan dengan kartu kesehatan seorang Gemini yang menggambarkan seorang Gemini Ingin memulai kesehatan yang baru ataupun mengontrol kembali kesehatannya, dimana disini di mana di sini dalam kategori The word adalah kesempatan kedua, ataupun mendapatkan kesempatan kembali untuk mengontrol kesehatan, yang dimana seorang pasangan ikut mengambil bagian memperhatikan kesehatan Gemini di bulan November tahun 2020 yang bertambah positif kepada kesehatannya, dan untuk kartu keuangan seorang Gemini adalah. Eight open tackle ataupun 8 poin. Secara umum, eight open tackle itu diartikan mulai menghargai hidup, mulai menghargai proses, dan melakukan proses tanpa memilih ataupun memikirkan hasil yang ia dapatkan. Dan di sini menggambarkan, untuk keuangan seorang Gemini di bulan November tahun 2020, keuangannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, keuangannya akan stabil seperti biasanya. Namun, di sini seorang Gemini fokus kepada usaha dan melakukan sebuah pekerjaan yang bersungguh-sungguh ia lakukan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. di sini juga seorang gemini sedang menikmati proses untuk meningkatkan keuangan yang dimana seorang gemini melakukan suatu usaha yang betul-betul serius dan tidak mementingkan hasil yang ia dapatkan. namun di sini seorang gemini hanya fokus di dalam bekerja, namun bertujuan untuk meningkatkan keuangan di bulan November tahun 2020. dan untuk support energinya adalah kenaik of Cup. Secara mungkin naik off, itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, dan di sini menggambarkan seorang Gemini sedang menikmati proses di dalam kategori meningkatkan keuangan di bulan November. Dan di sini, seseorang ataupun orang terdekat Gemini memberikan support dan masukan yang positif, serta upaya yang positif kepada seorang Gemini agar lebih giat lagi dan lebih fokus bekerja untuk meningkatkan keuangan di bulan November tahun. 2020. Dan jika kartu The World kita gabungkan dengan keuangan Gemini, di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan kesempatan kedua di dalam kategori keuangan ataupun di dalam kategori meningkatkan keuangan serta memperjuangkan keuangannya kembali tanpa memikirkan hasilnya namun di sini seorang Gemini hanya fokus di dalam bekerja yang dimana di sini seorang rekan kerja ataupun sahabat memberikan masukan dan dorongan kepada seorang Gemini agar berjuang terus di dalam kategori memperjuangkan keuangannya di bulan November tahun 2020 dan untuk kartu karya pekerjaan seorang Gemini adalah Eight of One ataupun delapan tongkat. Secara umum Eight of One itu diartikan tetap tekuni pekerjaanmu yang sekarang dan biarkan waktu yang menjawabnya untuk hasilnya. Dan di sini dikategorikan nikmati prosesnya maka hasil akan kamu dapatkan di kemudian hari. Jadi di sini menggambarkan untuk pekerjaan seorang Gemini di bulan November dan pekerjaannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa sama seperti biasanya. Namun di sini seorang Gemini akan lebih fokus, lebih serius, dan lebih bertanggung jawab di dalam kategori pekerjaan. Sehingga di sini seorang Gemini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan, keuangan, karir, dan pekerjaan di bulan November tahun 2020. Dan di sini juga menggambarkan seorang Gemini akan melakukan apapun usahanya dan melakukan apapun pekerjaannya demi mewujudkan cita-cita yaitu memperbaiki kehidupan, keuangan, dan pekerjaannya di bulan November tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords Secara umumnya, Queen of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa. Dan dalam kategori ini merupakan pasangan seorang Gemini sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini sedang menikmati proses pekerjaannya yang di mana tujuannya untuk meningkatkan kehidupan, keuangan, dan karirnya. Dan di sini seorang pasangan memberikan support dan dukungan yang positif kepada seorang Gemini agar lebih fokus lagi di dalam pekerjaan dan mendapatkan keuangan yang meningkat. Dan jika kartu doa kita gabungkan dengan karya pekerjaan seorang Gemini di sini, menggambarkan seorang Gemini mendapatkan kesempatan kedua, yaitu untuk memperjuangkan dan meningkatkan karya dan pekerjaan di bulan November tahun 2020, dimana seorang Gemini mendapatkan dukungan dan respons serta aura yang positif dari seorang pasangan yang merupakan pasangan Gemini sendiri. Dan untuk kartu hubungan asmara seorang Gemini adalah nine of cup ataupun 9 piala. Secara umum 9 of cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan mencintai ataupun menerima kekurangan dari pasangan dan di sini juga bisa dikategorikan hubungan asmaranya akan lebih bagus lagi di bulan November tahun 2020. Dan untuk hubungan asmara seorang Gemini di bulan November di sini menggambarkan asmara seorang Gemini bersama pasangan akan lebih bahagia, lebih harmonis dan lebih memberikan perhatian kepada seorang Gemini ataupun sebaliknya dan disini juga menggambarkan seorang geminin pasangan akan mendapatkan hubungan yang lebih harmonis yang dimana seorang pasangan akan mendukung setiap langkah dan setiap gerak yang dilakukan oleh seorang gemini geminin mewujudkan kehidupan yang lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah Queen of Cup secara umumnya Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang Gemini bersama pasangan akan mendapatkan hubungan yang lebih bahagia, lebih harmonis di bulan November tahun 2020 dikarenakan seorang Gemini dan pasangan saling mensupport di dalam kehidupan dan menjalani setiap kehidupan. Dan jika kartu dewa kita gabungkan dengan hubungan asmara Gemini di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan kesempatan kedua. Di mana kategori hubungan asmaranya agar lebih bagus dan lebih fokus di bulan November tahun 2020, dan di sini seorang pasangan dan Gemini mendapatkan kesempatan kedua untuk berjuang bersama menjalani kehidupan dan meningkatkan kehidupan di bulan November tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan November itu berada di angka 1, 18, 88, 80, dan 90.